kita lagi ada di rum kompleks, salam. Hai. Hai. kita mau masak hari ini. kalau nih kemarin ini yang gosok nih. ini balik nih artis kita hari ini kita akan masak bersama Mas Hansol dan Junsef tentunya. toh lagi dikerubungin bentak foto. Oke, intro di sini jadi kebetulan karena adik merupakan hari yang sedang puasa. Tiga teman yang ada tiga teman yang bersama aku hari ini. Ini bawa sendiri di rumah? Bawa. Aa, no. <laughs> ini bawa sendiri. Ini kecil loh ini kecil. Oh, ya, Enggak yang gede. Jadi kira-kira nah, <tis> emang ada ya di sini? Ternyata bawa sendiri. Oke, <tis> <tis> oke. Okay, okay. Jadi bulu-bulu itu apa ya? Daging. Daging terus terus kayak berbumbu bumbu bumbu apa? <SISTER> ini sebenarnya potongnya sesuai selera tapi e, menurut saya potong kayak tusuk gigi pernah ketemu junjung ya? tadi yang pernah ketemu junjung waktu itu sama sekarang baik saya setiap hari sama saya setiap hari sama maksa maksa gitu tapi masak kimchi aja lah, iya, uh. tapi ya? iya, tapi semasukan hidup oh, iya waktu itu kimchi nya uh, 400k <tuk> sirup jagung muliat ya sirup jagung itu muliat jadi uh, mungkin kalian penasaran ini juga manis, ini juga manis dua-duanya manis kan, kenapa? yang satu dulu aku udah kasih tahu ya? dulu aku udah jari <tuk> Sepertinya Ini teksturnya. Eh uh, beda, beda. Coba coba. Karena ada rasa jagungnya. Enggak. bukan bukan, bukan, bukan, bukan. Oh, bukan. Uh, biar enggak. Uh, kenapa ya? Kenapa enggak gula tambah air gitu loh pikirnya ya. Jadi uh, sirup jagung dan gula dua-duanya emang manis, tapi sirup jagung manis yang awalnya lebih kuat terus Australia enggak tahu rasa. Tapi gulanya manis terus. Jadi uh, misalnya ya, kalau Syirap jamu, kita cicit, manis! Ini, oh. gula nggak ada rasa oh. Tapi gula, oh manis Kalo oh. Wah oh. oh, kalo ini Menyangat. sih orang-orang nggak tau sih Gak, gak, gak Kayak 1.10. Agak diadu-adu ya? Diadu. Aduk lata Aduk lata dulu, coba cicim ya Sampai gula rasa. <laughs> ah, gaong Bial! Cicet buruk lagi nggak viral karena saya konsentrasi masalah oh, jangan salah paham biza lepaskan apron kamu dan pulang oh gitu ya, ya, ya, oh. ini siapa yang bantuin nah. udah ya, ya. oke okay. udah oh di CCTV ini oh Junsi ke master siapa stylenya cuma <tuk> ala master siapa <tuk> ala master siapa <Shepel>. ya <tuk> Umur dua, umur tiga. Oh, Buka burung. Dan oh. pulang. Eh, Chandra. Gimana? Ya, ini uh, pas, ini tambahin gula dikit aja. Hmm. Ini juga tambah gula dikit aja. Hmm. Hmm. Ini kalau sebenarnya bisa nyucip, sendiri ya? cuman karena nggak bisa dicicipin. Ya? Dikit-dikit udah, gini kok. nanti gini aja, nanti setelah jadi kita yang makan lalu kita beritahu rasanya. Jadi, <laughs> boleh pulang dengan hati yang bahagia gitu aja ya. That was